Halo, guys. Bersama Ratu Bidadari, saat ini kita explore dan mengungkap misteri meletusnya Gunung Mahameru atau Gunung Semeru yang berada di setengah Kabupaten Lumajang dan setengah Kabupaten Malang. Ya, kita review dari jauh di mana dua hari yang lalu Mahameru atau Gunung Semeru telah meletus meluapkan lahar dan meluluh lantahkan area Lumajang dan Kabupaten Malang entah itu laharnya atau serpian abu jadi Uh, Ratu bidadari ingin mengupas misteri uh, meletusnya Gunung Semeru Oh my God saat ini ikutin terus perjalanan Ratu Bidadari uh, Gunung Semeru pun di sana uh, di belakang saya cuman masih belum kelihatan kalau di sana uh, itu di utara itu gunung Arjuna kalau di selatan sana enggak kelihatan tapi kena semak-semak itu Gunung itu Gunung Kawi Nah kalau itu yang kelihatan ini ini namanya Gunung Panderman ya oke okay. ikutin terus perjalanan Ratu Bidadari mengupas misteri meletusnya Gunung Semeru Oke okay, guys ini masih perjalanan kita cari tempat yang agak anu ya yang agak tinggi dikit yang agak tinggi dikit guys biar enak kita mengeksplor view nya mengeksplor uh, video dan fotonya oke okay, guys oh my god jalannya rimbun banget guys Jalannya cukup licin dan jalannya basah mungkin karena malam tadi uh, jalannya di sini apa hujan deras jadi menyebabkan uh, medan perjalanan agak basah-basah dikit itu guys guys oh, ada pesawat guys ada pesawat guys ada pesawat Itu kelihatan itu kecil. Ada pesawat kecil. Entah, entah tahu ya pesawat apa ya. Entah itu pesawat domestik atau pesawat bantuan untuk korban letusan gunung eh, Semeru. Ini yang kita lihat ini ini adalah gunung Semeru. Yang kita lihat ini adalah gunung Semeru. Dan sana adalah Gunung Arjuna Yuk kita perjalanan dulu Kita cari tempat view yang agak bagus Biar ya kita bisa menikmati Pemandangan alam Ciptaan sang kuasa Tuhan yang Maha Esa Wow, wow. Luar biasa sekali guys Luar biasa sekali Luar biasa sekali Cuman kita cari tempat yang uh, Yang pas dulu ya Itu Tampak Yang kita lihat adalah Gunung Semeru Cuman letusannya sudah agak reda Sana itu Meletus Cuman letusannya sudah selesai Semoga Tidak terjadi Letusan lagi ya guys dan korban-korban baik keluarganya eh, yang masih hidup semoga diberikan ketabahan dan kesabaran yang sudah meninggal eh, dampak dari letusan gunung semoga segala amar perbuatannya selama ia masih hidup dinia, diterima oleh Tuhan yang Maha Esa oke okay? naik-naik ke puncak gunung tinggi-tinggi sekali naik-naik ke puncak gunung tinggi-tinggi sekali gunungnya tinggi guys ini kita saat ini ke semak-semak guys eh, bukan semak-semak ini ya belukar-belukar yuk kita cari tempat view yang bagus, guys. wah ini medannya, guys, jarang dijamah manusia, jadi rumputnya masih hijau, seperti halnya rumput tetangga. wow, wow, wow, wow, wow, wow. luar biasa sekali, guys. kita juga lihat sunset dari sini dan kita lihat sunset, cuman sunsetnya belum kelihatan. Tidak tahu ya karena ketutup awan atau saya yang kesiangan. Oh ya ratu, bidadari mungkin mau ritual dulu, ritual tipis-tipis lah sebelum mengupas misteri meletusnya Mahameru. Di Jawa Timur, sebagai gunung tertinggi eh, termasuk ter gunung tertinggi ya, itu Mahameru. Eh, saya mau ritual dulu bentar, sama rokok-rokokan ya, soalnya capek, habis jalan, kalau nggak bisa bawa mobil, nggak bisa bawa motor, kalau ke sini. Oke, okay? ah, ini mau ritual dulu guys. airo Assalamualaikum, ya no ritual saya sudah selesai, guys. Uh, tinggal kita rokok-rokoan ya. Oke, okay, temenin Ratu Bida dari rokok-rokoan. Bismillahirrahmanirrahim. Asalamualaikum salam. Aku ratu bidak dari Putuni Kiai Ibrahim Atmowijayayajaya Wijayakusuma. Asalamualaikum salam ya khatamul khatam ya damul jin ya damul ruhatul jazate ya damul ya malaikat ya, rizal, ya, rizal, ya rizal. Ngobrol sambil rokokan ya, guys, biar agak santai, terus gak sepaneng, biar gak paparan. Oke, okay? jadi gini, guys, uh, tentang misteri meletusnya Gunung Merapi, uh, seakan-akan tidak terdeteksi ter ter sama BMKG. Jadi seakan-akan apa ya, seketika dadaan le like orang Jawa itu bilangnya dadaan, jadi tanpa adanya sinyal uh, bahaya gitu loh. Biasanya kan kalau gunung meletus itu kan ngowos dulu, maksudnya keluar asap gitu loh. Ngowos itu bahasa Indonesia-nya apa ya? Saya agak medok, Jawa-nya, jadi susah ngomong bahasa Indonesia gitu loh. mantap pagi-pagi hari rokokan cuman saya nggak ada nggak ada kopinya guys <laughs> jadi gini eh, BMKG juga tidak mengabarkan kalau eh, terjadinya meletus Gunung Semeru mungkin kalau sudah ada tanda-tanda mungkin BMKG mungkin sudah mengev mengevakuasi dulu atau mengamankan warga di sekitar Gunung Semeru cuman yang namanya alam gimana guys kita juga tidak bisa menyalahkan siapa-siapa siapa yang mau disalahkan wong ini alam udah kehendak sang kuasa jadi tidak bisa saling menyalahkan ya intinya kita sebagai manusia atau sesama manusia kita ya yang tidak terkena dampak ya Alhamdulillah kita harus syukur kita juga uh, berbelasungkawa ya kita doakan bareng-bareng buat korban-korban yang tertimpa meletusnya Gunung Semeru semoga lah next kedepannya tidak terjadi lagi cuman kalau masalah alam dicegah seperti apapun ya enggak bisa kalau sudah terjadi ya itu memang sudah takdir sudah suratan ilahi gitu. Loh. Cuman intinya kita harus eh, mawas diri, kita harus selalu ingat kepada Tuhan, kepada Sang Pencipta gitu. Loh. Ya, gitu aja, guys. Mungkin Mungkin ya Mungkin Saya mungkin walaupun tidak terkena dampak Cuman saya juga Merasakan kok Betapa takutnya Betapa bingungnya Betapa gelisahnya Betapa uh, Mengerikannya Ketika gunung semeru Atau mahameru itu meletus Ya yes, saya tidak bisa membayangkan lah. Seandainya saya di posisi itu, berada di lokasi itu, waduh. Ya janganlah, jangan sampai lah. Yes, kita doa bareng-bareng. Mungkin saya akhiri saya tak rokok-rokoan dulu. Menikmati senja, menikmati alam. Oke, okay, saya pamit. Jangan lupa subscribe channel YouTube Ratu Bidadari TV. Jangan lupa like, comment, and share. Salam Ratu Bidadari.